Pengaruh dimensi dan berat GB terhadap kualitas anoda. Kuala Tanjung 28 Desember 2021 Tinjauan Teoritis Komponen Voltase Bas Lewati E0 dan New CC Kemudian kita bahas semua komponen yang lain 1. omic bus voltage U omega berbanding lurus dengan JA. 2. bubble voltage U bubble berbanding lurus dengan JA. 3. anodic concentration over voltage Nu AC berbanding terbalik dengan JA. 4. anodic reaction over voltage Nu AR berbanding lurus dengan JA. dimensi dan berat anoda harus dibesarkan fakta di pabrik karbon 1. homogenitas density anoda tidak merata di semua bagian 2. ap atau air permeability yang juga sebagai indikator keretakan sudah sering mendapatkan harga di atas 0,5 NPM 3. Belum ada technical guidance dari RDC terkait setting fibro compaction untuk anoda besar Kita cari solusinya yuk Technical information terkait fibro compaction menurut RDC dijelaskan tentang pengaruh forming temperatur terhadap blok anoda mentah yang dihasilkan. dijelaskan tentang pengaruh vibrating time terhadap blok anoda mentah yang dihasilkan. dijelaskan tentang pengaruh revolution speed terhadap blok anoda mentah yang dihasilkan. Dijelaskan tentang pengaruh air below pressure terhadap blok anoda mentah yang dihasilkan. Satu, forming temperatur agar selaras harus di diisi yang diimplementasikan maka dimensi dan berat GB harus disesuaikan lebih dari 1300 kg. Di sini akan diperlihatkan apakah penyesuaian berat GB tersebut sesuai atau tidak dengan forming temperatur dari fibrocompaction rekomendasi RDC. reproduksi data RDC setelah diketahui persamaan garisnya dan harga koefisien korelasinya mendekati satu maka grafik hasil reproduksi oke okay. selanjutnya grafik ini kita inversikan untuk mengetahui batas maksimum dari peralatan Kesimpulan 1. Warming temperatur maksimum sama dengan 155.3691 derajat celcius 2. Setting maksimum GP weight Fibro Compaction sama dengan 1020 kg 3. Spesifikasi SP dan persentase mesopes dari CTP harus ketat Hasil Dipastikan bahwa untuk GP weight lebih besar dari 1300 kg, rekomendasi RDC sudah tidak bisa digunakan Dua, vibrating time. Agar selaras dengan arus DC yang diimplementasikan, maka dimensi dan berat GB harus disesuaikan atau lebih besar dari 1.300 kg. Di sini akan diperlihatkan bahwa penyesuaian berat GB tersebut sesuai atau tidak dengan vibrating time dari fiber rekomendasi RDC. Reproduksi data RDC Setelah diketahui persamaan garisnya Dan harga koefisien korelasinya mendekati 1 Maka grafik hasil reproduksi oke okay. Selanjutnya grafik ini kita inversikan Untuk mengetahui batas maksimum dari peralatan Kesimpulan 1. vibrating time maksimum sama dengan 65.846.92 second. 2. setting maksimum GBW fiber compaction sama dengan 1.012 kg. Hasil, dipastikan bahwa untuk GBW di atas 1.300 kg, rekomendasi RTC sudah tidak bisa digunakan. 3. Revolution Speed Agar selaras dengan RSPC yang diimplementasikan, maka dimensi dan berat GB harus disesuaikan atau lebih besar dari 1300 kg. Di sini akan diperlihatkan bahwa penyesuaian berat GB tersebut sesuai atau tidak dengan Revolution Speed dari Fibro Compaction Rekomendasi RDZ.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 Revolution speed maksimum sama dengan 1669.536 RPM 2 Setting maksimum GP weight Fibro Compaction sama dengan 1004 kg Hasil, dipastikan bahwa untuk GBW di atas 1300 kg, rekomendasi RTC sudah tidak bisa digunakan 4. Air Below Pressure Agar selaras dengan arus DC yang diimplementasikan, maka dimensi dan berat GB harus disesuaikan atau di atas 1300 kg. Di sini akan diperlihatkan apakah penyesuaian berat GB tersebut sesuai atau tidak dengan Air Below Pressure dari Fibro Compaction Rekomendasi RDC.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 Kesimpulan 1. Air below pressure minimum sama dengan 0.00006 bar 2. Setting minimum GB weight Fibro Compaction sama dengan 994.73 kg Hasil Dipastikan bahwa untuk GB di atas 1300 kg, rekomendasi RDC sudah tidak bisa digunakan waduh penambahan berat CB lebih besar sama dengan 300 kg ini justru membuat tidak selaras dengan rekomendasi RDC so mutu anoda bagaimana nih Mari kita lihat kemungkinan apa yang bisa dilakukan tetap untuk menjaga mutu Opsi 1: Mengembalikan setting Fibrocompaction mengikuti RTCI kembali, yang ini mustahil dikarenakan DC Karen sudah naik. Opsi 2: Membagi setiap anoda menjadi dua anoda. Namun hal ini tidak bisa dibuat di Fibrocompaction existing. mengganti fibrocompaction existing dengan yang baru sekaligus menambah cooler paste. Ah, tidak mungkin rasanya. Opsi 4. Membeli anoda untuk operasi dan karbon membuat anoda untuk dijual. Ah, tidak mungkin rasanya. Opsi lima, membuat anoda dengan dimensi dan berat sesuai dengan disikaren, kemudian fabrikasi, membuang bagian yang jelek, ribet juga tidak mungkin ini. Opsi enam, memenuhi requirement dengan menyesuaikan perubahan dimensi dan berat sembari melakukan continuous improvement agar performance anoda tidak jatuh perubahan GPD. GPD naik kemudian disadari sudah ketinggian dan ada upaya menurunkannya kembali. Terlihat di sini perolehan AP. Ternyata AP di atas 0,5 dan di bawah 0,5 NPM kira-kira sama. Dari grafik pencapaian GB terlihat ada upaya mengoptimalkan AP dengan menaikkan GB diperoleh informasi bahwa GB di ap terendah ada dinilai 1,676 gram per cm3 sementara rata-rata pencapaian GBAD adalah di 1,658 gram per cm3 ini artinya masih ada room untuk dilakukan improvisasi meningkatkan nilai GBAD untuk mendapatkan AP optimal beberapa tips optimalisasi uh. ad mix ini sudah masuk ke tipikal dry aggregate line berarti dry mix ini sudah oke namun masih bel belum optimal loh. sekarang kita lihat kontribusi dari binder di 14.5% Ternyata yang liquid lebih memberikan dampak perbaikan AD. Terima kasih.